Atas mereka membasmi Orang yang berkelat, melakukan kejahatan Di antara mereka sendiri Atau orang yang berkelakuan Berbuat kejahatan Atau permusuhan Atau berbuat kerusakan Di antara orang-orang yang beriman sendiri Wajiblah bersatu tangan Untuk musnahan orang yang berbuat jahat itu, Walaupun ia dari Anak dari salah seorang mereka sendiri Bahwa orang yang beriman Tidak boleh membunuh Seorang yang beriman lantaranmu, seorang kafir, dan seorang yang beriman tidak boleh menolong orang yang kafir untuk mengalahkan orang, orang. Bahwa jaminan Allah itu satu, Dia melindungi orang-orang yang lemah atas orang-orang yang kuat mereka. Bahwa orang beriman itu sebagian menjadi penolong kepada sebagian yang lain. Bahwa siapa daripada golongan kaum Yahudi yang telah mengikuti kami, maka baginya berhak mendapat pertolongan dan persamaan tidak boleh dianiaya dan tidak boleh menganiaya bahwa perjanjian damai orang-orang beriman itu satu tidak boleh seorang beriman buat janji damai sendiri dengan meninggalkan seorang beriman lainnya di dalam berperang dalam agama Allah karena mereka itu di atas hak yang sama dan keadilnya sama juga bahwa tiap orang-orang yang berperang yang ia berperang bersama kami sebagiannya dengan sebagian lain saling bergiliran ganti berganti bahwa orang-orang yang beriman itu wajib membela dan menebus darah saudaranya beriman yang telah meninggal karena membela agama Allah. Bahwa orang beriman serta bertakwa wajiblah atasnya berjalan di atas petunjuk yang sebaik-baiknya dan seluruh lurusnya Bahwa orang musyrik tidak boleh melindungi dan menyelamatkan harta benda kepunyaan orang-orang Quraisy Dan tidak boleh pula melindungi jiwa mereka. Dan tidak boleh menghalang-halangi orang-orang yang beriman. Bapa orang siapa melakukan kejahatan membunuh orang yang beriman dengan cukup bukti maka wajib dibunuh pula kecuali jika keluarga orang yang dibunuh suka rela menerima denda atau tebusan. Bapa orang beriman dengan serentak wajib menentang kepada si pembunuh itu dan tidak pula halal haram bagi mereka untuk membiarkannya begitu saja. Bapa orang beriman yang telah mengakui apa yang tersebut dalam nasihat perjanjian ini padanya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal baginya menolong orang yang berbuat menyalahi pimpinan Nabi. Dan tidak halal pula melindunginya. Bahwa barang siapa menolong melindunginya, maka dia tak memperlakutkan Allah dan murkanya kelak hari kiamat, ia tidak akan mendapat ampunannya. Bahwa bagaimanapun terjadinya persisian diantara kamu tentang suatu urusan, tempat kembalinya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Muhammad Rasulullah wasallam bahwa orang, orang Yahudi wajib mengeluarkan belanja bersama-sama orang beriman selama mereka berperang memerangi musuh mereka. Bahwa orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat bersama-sama orang beriman. Bagi orang Yahudi itu agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka. Mereka masing-masing wajib dilindungi kawan-kawan mereka dari diri diri mereka kecuali orang berbuat anehaya dan durhaka karena orang yang seperti itu berarti tidak merusakkan lencapa diri sendiri dan keluarganya. Bahwa orang-orang Yahudi dari bani Najar punya kewajiban seperti Yahudi bani Auf. Bahwa orang-orang Yahudi dari bani Haris punya kewajiban seperti Yahudi bani Auf. Bahwa orang, orang Yahudi dari bani Sa'idah punya kewajiban seperti Yahudi bani Auf. Bahwa orang-orang Yahudi dari Bani Yusyam punya kewajiban seperti Yahudi Bani Auf. Bora orang Yahudi dari Bani Aus punya kewajiban seperti Yahudi Bani Auf. Bahwa orang, orang Yahudi dari Bani Salabah punya kewajiban seperti Yahudi Bani Salamah. Semuanya itu, kecuali barang siapa yang berbuat aniaya atau durhaka, maka perbuatan itu berarti tidak membinasakan melainkan pada dirinya dan keluarganya. Bahwa orang Yahudi dari cabang Bani Salabah punya kewajiban seperti Yahudi Bani Salamah sendiri. Bahwa orang-orang Yahudi Bani Sutaibah mempunyai kewajiban seperti Yahudi Bani Auf. Karena kewajikan kebajikan itu bukan seperti kejahatan. Bahwa kawan-kawan pengikut Bani Yahudi Bani Sa'labah mempunyai kewajiban seperti kaum Bani Sa'labah sendiri. Bahwa kawan-kawan yang rapat berhubungannya dengan orang-orang Yahudi mempunyai kewajiban seperti kaum Yahudi sendiri. Bahwa seorang pun termika itu tidak boleh keluar melainkan dengan izin. Dari Rasulullah SAW. Bahwa seseorang tidak boleh dihalang halangi untuk haknya. Karena dirukai. Karena barang siapa berbuat kebiasaan. Maka ia harus dibalas. Barang siapa berbuat kebinasaan. Maka dia harus dibalas. Atas dirinya sendiri. Dan keluarganya. Kecuali orang yang berbuat aniaya. Dan sungguh Allah jualah. Yang balas kebajikan tentang ini. Bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban memikul belanja mereka dan orang-orang Islam berkewajiban memikul belanja mereka juga. Karena di antara mereka kedua belah pihak berkewajiban menolong dan bekerja bersama-sama untuk merangi orang yang merangi salah satu pihak yang telah terikat dalam perjanjian yang telah tertulis dalam naskah ini. Bahwa kedua belah pihak Yahudi dan Muslimin berkewajiban nasihat-menasihati dan saling berbuat baik serta menjauhkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa. Bahwa seseorang tidak boleh berbuat kesalahan atas kawannya Yang tersebut dalam perjanjian Dan bersiap yang teraniaya Wajib ditolong dengan arti yang sebenarnya Bahwa orang-orang Yahudi Wajib mengeluarkan biaya bersama-sama orang beriman Selama mereka berperang Bahwa kota Yastrib atau Madinah Jadi sebuah kota yang terhormat Bagi orang yang sudah terikat dalam perjanjian ini Bahwa orang yang bertangga itu Seperti diri sendiri tidak boleh dibuat melarat Disakiti dan tidak boleh dibuat salah Pokoknya kota Yashrib tidak boleh diami oleh siapapun melainkan dan seizin penduduknya. Bahwa jika orang-orang terikat dalam perjanjian ini terjadi satu perusahaan baru atau terjadi perusahaan yang dikhawatirkan, akan menimbulkan kebinasaannya, mereka tempat kembalinya kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Bahwa sungguhnya Allah itu beserta orang yang setia, bakti dan yang mendepati janji yang tersebut dalam naskah ini. Bahwa orang-orang Quraisy -orang di Makkah dan orang-orang yang menolong mereka tidak boleh menjadi tetangga. Bahwa antara kedua belah pihak yang tertulis dalam naskah perjanjian ini wajib bersama untuk melawan orang-orang yang menyerang kota Yasrib ini. Bahwa apabila mereka diajak damai oleh pihak menyerang, maka sambutlah ajakan berdamai itu. Bahwa orang-orang beriman jika diajak berdamai oleh pihak penyerang kota Madinah, wajiblah mereka itu menerima dan berikan perdamaian kepada mereka. Kecuali kepada orang yang merangi agama Islam. Bahwa setiap-tiap orang yang ada bagiannya dari orang-orang dari pihak sebelahnya. Bahwa orang-orang Yahudi, Bani Aus, dan segenap kawan mereka serta pengikut mereka. Mempunyai kewajiban seperti kewajiban orang yang telah terikat dalam naskah perjanjian ini. Dan bagi mereka itu berhak memperoleh kebajikan dari kedua belah pihak yang tertulis dalam naskah perjanjian ini. Bahwa kebajikan itu bukan kejahatan. Tiap-tiap orang yang melakukan kejahatan, dosanya terpikul oleh dirinya sendiri. Dan Allah beserta orang-orang berlaku benar dan berbuat lurus atas perjanjian ini. Bahwa orang yang tidak menepati perjanjian tersebut dalam naskah ini, berarti menganiaya dirinya dan berdosa. Bahwa barang siapa yang keluar di kota Madinah, terpeliharalah keamanannya. Barang siapa tinggal di kota Madinah, terpeliharalah keamanannya. Sari orang berbuat ayah dan dosa. Sungguh Allah melindungi orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa. Itulah isi naskah perjanjian antara Rasulullah SAW kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Naskahnya sangat panjang sekali dan sangat detail. Namun sayang, di kemudian hari, naskah yang sangat bagus ini, yang isinya luar biasa, saling melindungi antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, dinodai oleh orang-orang yang dengki, yang memusuhi Rasulullah SAW, khususnya. dari salah satu tokoh yang kita kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliaulah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, namun setelah Rasulullah datang, maka merosotlah pengaruh dari Abdullah bin Ubay ini. Karena timbul rasa sakitnya, sakit hatinya kepada Rasulullah, maka dia lebih berpihak kepada kaum Yahudi. Namun, jika ia hendak terang-terangan melawan Rasulullah, tentu saja dia tidak berani. Maka dia berpura-pura mengikuti Islam dan mengikuti seruan dari Nabi. Namun, diam-diam dia mencari-cari jalan, mencari-cari celah, berdaya upaya, merusak, memadamkan cahaya Islam, dari dalam Inilah Musuh-musuh yang Sangat berbahaya Lebih berbahaya Daripada musuh yang Terang-terangan Karena dia Laksana Orang yang Di depannya melihat Memperlihatkan Persaudaraan dengan kita tapi di belakang dia menikam dengan kejam umat islam yang sedang tumbuh di kota Madinah. Dan sampai hari ini pun orang-orang yang seperti ini, kedoknya, budayanya, dayanya, kepalsuan yang mereka tampakkan kepada kaum muslimin. Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dengan cara halus maupun cara yang kasar. Oleh karena itu, mereka mengerti memahami bahwa Rasulullah dan para sahabatnya suatu saat kelak akan menjadi kelompok yang besar dan berpengaruh di kota Madinah. Dan pengaruh Islam ini akan terus tersebar Sampai ke seluruh jazirah Arab Bahkan lebih jauh lagi ke seluruh dunia Apalagi dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah Semakin lebarlah peluang Islam untuk menyebar ke seluruh dunia Oleh karena itu timbullah Dalam kota Madinah tersebut Kelompok-kelompok Yang mendukung Rasulullah SAW Kemudian Itu yang pertama Jadi orang-orang beriman kaum Muhajirin dan ansor Yang telah Berjanji setia Kepada Rasulullah Dan yang kedua adalah yang terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi Islam, mereka adalah kaum Quraisy dan ditambah lagi dengan kaum Yahudi yang juga terang-terangan memusuhi Islam, walaupun mereka sudah mengingkat perjanjian dengan Nabi utusan Allah walaupun nama Rasulullah baru mereka kenal saat itu, tapi ciri-cirinya sudah ratusan tahun mereka tahu dari kitab Taurat yang dibaca oleh mereka dari Nabi Musa alaihissalam yang ketiga adalah Kaum munafikin oh, bergerak secara diam-diam, tidak menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. Mereka bersembunyi di belakang kaum Yahudi, bersembunyi di belakang orang-orang musyrikin. Mereka ini lebih berbahaya, lebih patut diwaspadai. Dan kita juga hari ini sebenarnya bertemu dengan orang-orang seperti ini. Banyak saya di tempat, bahkan di dunia maya sekalipun, begitu banyaknya mereka ini. Berikut adalah nama-nama ulama dan para tokoh-tokoh Yahudi yang Islam. Dan mereka ini menganjurkan kaumnya untuk musuhi Islam. Pertama dari Bani Nazir, Huya'i bin Akhtab, Akhwal bin Akhtab, Wajad bin Akhtab, Salam bin Mashkam, Kinanah bin Rabi, Amr bin Jahsi, Rabi bin Rabi, Ka'ab bin Ashraf, Hajat bin Amr, dan Kardam bin Ka'is. Dari Bani Koinuka, Zaid bin Lusaid, Sa'ad Haif, Mahmud bin Sabhan Aziz bin Abi Aziz Abdullah bin Sa'ib Suhaid bin Haris Rifaah bin Qais Ashba bin Nu'man Bahri bin Amr Syash bin Adi Syash bin Qais Zaid bin Haris Nu'man bin Amr Adi bin Zaid Mahmud bin Dihya Malik bin Sa'ib dan Husain bin Salam Hussein bin Salam adalah seorang ulama Yahudi di kota Madinah waktu itu Beberapa bulan sesudah ia menerima seruan Nabi, ia menjadi pemeluk Islam. Sesudah memeluk Islam, dia berganti nama, diganti nama oleh Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Oleh karena itu, ia terkenal dengan nama Abdullah bin Salam sampai hari ini. Di antara ulama Yahudi hanya dia sendirilah yang tunduk dan memeluk Islam. Bani Kureyza, Zubair bin Bato, Azza bin Samwal, Kaab bin Asad, Shamwil bin Zaid, Jabal bin Amr, Nahham bin Zaid, Kardam bin Kaab, Wahab bin Zaid, Adi bin Nafi, Adi bin Zaid Nafi, Adi bin Zaid Nafi, Nafi bin Abi Nafi, Haras bin Auf, Kardam bin Zaid, Usamah bin Habib, Rafi bin Zamilah, Wahab bin Yahuzah. Jabal bin Abi Kushar Dari Bani Sa'labah Abdullah bin Surya Mukhairik dan Ibnu Sa'lubah Mukhairik adalah seorang ulama Yahudi yang paling alim Tentang kitab Taurat di daerah Hijaz Ia adalah seorang hartawan Di madinah memiliki kebun yang banyak Dia telah mengetahui sifat-sifat dan nubuat tentang diri Nabi Sebagai termaktub dalam kitab Taurat maka ketika Nabi beserta kaum muslim berangkat ke perang Uhud, ia telah berkata kepada kaumnya bahwa kemenangan pasti jatuh di tangan Muhammad. Dan dia berjanji kepada kaumnya, jika ia diserang oleh musuh dalam perang Uhud itu, maka seluruh harta benda miliknya akan diserahkan kepada Nabi. Sebenarnya harta benda itu dipergunakan oleh Nabi menurut segendaknya. Demikianlah ketika ia bertempur dalam perang Uhud, ia diserang oleh musuh sampai ia menemui ajalnya, dan seluruh harta benda kepunanya lalu diambil oleh nabi dan disedekahkan di kota Madinah. Adapun nama-nama penganjur kaum munafikim, tokoh-tokohnya adalah dari Bani Auf, Abdullah bin Umbai Malik bin Abi Kaukal Suwaid bin Da'is Dan Rafiq bin Huraimillah Dari Bani Amr Zuri bin Harith Dari Bani Habib Jalas bin Suwaid Bin Harith bin Suwaid Dari Bani Sa'labah Jariyah bin Amr Zaid bin Jariyah Mujami bin Jariyah Dari Bani Dabiah Bajad bin Usman Nabthal bin Al-Haris Abu Habibah bin A'zar Sa'labah bin Khadib Mu'attab bin Koshir, Haras bin Hattin Ubad bin Hanib Ambar bin Kazam Abdullah bin Nabthal Dari Bani Umayyah Wadiah bin Sabit Dari Bani Umbad Kazam bin Malik Bashar bin Zaid Rafiq bin Zaid Dari Bani Nabi Ambar bin Khalid Aus bin Qaidi dan Murabba bin Kaidi Bashar bin Bayrik Qazzman dari Bani Juzyam Jad bin Qais dari Bani Najjar Rafi bin Wadi'ah Zaid bin Amr Amr bin Qais dan Qais bin Amr Inilah di antara nama-nama musuh Islam dari kaum Yahudi dan kaum munafikin pada masa itu Hendaknya kita sama sama menghayati mospadai bahwa sampai detik ini kaum munafikin masih terus ada dan terus berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam Maka Rasulullah SAW sebelum beliau dibangkitkan sebagai seorang Rasul orang-orang Yahudi sudah tahu dengan sedetail-detail bahwa sedekat masanya akan datang Nabi yang terakhir dan ini sering disampaikan Kepada Kaum Aus dan Khazrat Karena mereka membaca Taurat Mereka tahu bahwa Nabi yang terakhir Akan datang Namun apa yang terjadi Nabi yang mereka harap-harapkan untuk datang Ternyata Mereka Halang-halangi mereka ganjal, dakwahnya. Mereka jegal perjalanannya. Mereka tutup cahayanya. Lirfiunur Allah bi afwahim, wallahu mintimuluhhi, wallahu karihal masyrikin. Mereka hendak menutup cahaya Allah, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orangnya ingkar itu. Tidak senang. Mereka orang-orang Yahudi yang benci kepada Rasulullah yang benci kepada dakwah ini. Makin menjadi-jadi. Dan setiap hari mereka mengobarkan kebencian itu kepada penduduk Madinah. Diruatkan satu waktu Rabi Rafiq bin Huraimilah seorang pendeta Yahudi datang menemui Nabi lalu berkata, "Hai Muhammad, jika engkau betul-betul pesuruh -betul Allah sebagaimana pengakuan engkau, katakanlah kepada Allah, mengapa Allah tidak berbicara sendiri kepada kita? Sehingga kita bisa mendengar pembicaraannya atau engkau mendatangkan tanda bukti dari Allah?" yang menyatakan bahwa engkau itu sungguh-sungguh bersuruh Allah. Ini adalah sebuah ucapan yang lancang ejekan dari Rafi bin Uraynah. Rasulullah hanya diam saja, tidak menjawab. Lalu Allah menurunkan wahyu. Wa qala alladziina la ya'lamuuna law la yukallimunallahu aw ta'tiina ayy dan orang yang tidak mengerti berkata Mengapa Allah tidak berkata-kata kepada kami Atau engkau datangkan bukti Kepada kami Itulah ucapan orang-orang zaman dahulu sebelum mereka Sama seperti perkataan mereka Sama hati-hati mereka Sungguh Allah telah menampakkan berapa tanda kepada orang-orang kaum yang yakin. Inilah ejekan yang pertama dari Rafi bin Huraimilah, seorang pendeta Yahudi lama. Lalu ejekan dari yang kedua dari Wahab bin Zaid. Dilakukan pada satu waktu Wahab bin Zaid dan Rafi bin Huraimilah. Berkata kepada Nabi Muhammad, kami tidak akan percaya akan terutusnya engkau, kecuali juga engkau mendatangkan catatan dari langit kepada kami. Dan kami bisa membacanya, dan jika engkau memancarkan berwarna sungai di tanah Arab ini, maka kalau engkau telah berbuat demikian, barulah kami bisa percaya dan mengikuti seruan engkau. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Amtu ridu naan tasalu Rasulakum kama suilamusa min kabul. Moya tabatil koforabil iman. Fakatdalah sawasabil. Adalah kamu hendak minta kepada Rasul tujuan kamu sebagaimana Musa.